Baik, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berjumpa lagi dengan saya, Lapsadi D, di sini, di Al-Qur'an Jaya, teman-teman. Uh, semoga kita semua dalam lindungan rahmat. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini, saya berada di lab teknik, ya. Jadi, pada saya, ada uh, ini, avometer Digital 2, ya. Ini sudah agak lama. Ini merek yang cukup bagus. Cuma karena ini sudah agak lama dan apa pemakaiannya di atas rata-rata, ini beberapa ada yang error seperti itu. Dan juga ini box atau buku petunjuknya juga sudah tidak ada. ya Ada beberapa bagian yang mungkin tidak bisa saya jelaskan seperti itu. Oke, nanti saya akan jelaskan yang saya bisa saja. Kalau... Ada teman-teman yang uh, bisa mengerti di bagian-bagian yang belum kami jelaskan. Mohon bersedia untuk nanti bisa komen di kolom komentar seperti itu. Oke teman-teman ya, bentuknya kurang lebih seperti ini. Oke, kelihatan ya. Oke. Kurang lebih seperti ini teman-teman. Layarnya masih monokrom. Ada dua on off off di ya, tombol off ya. Kemudian ada apa soket ya uh, untuk mengukur tegangan, hambatan dan frekuensi seperti itu di sini. Kemudian maksimal tegangannya ya ada yang 600, ada yang 300 juga. Arusnya ini yang ini untuk maksimal 500 miliamper yang ini untuk 10 ampere kita akan mencoba yang bagian sini oke okay. uh, dan ini belakangnya seperti ini teman-teman nah, ini bisa dimasukkan begini ini karet ya pegangannya ya. ini cukup lama sudah seperti ini uh, ya nah, seperti ini ya cara kalau misalnya mau diletakkan nggak dipakai seperti ini, kurang lebih cara meletakkannya. Oke, sebelum kita cek lebih jauh, saya akan buka pelindung karetnya. Saya akan lihat baterainya seperti apa. Biar kalau ada kerusakan, teman-teman bisa memperbaiki sendiri. Oke, okay. ya, baterai istilah di sini, baterai jam, teman-teman, ya, baterai AA 1,5 volt kali 2, oke, okay. seperti ini ya, karena video ini bukan untuk membongkar, jadi kami tidak akan membongkar. Oke, okay. okay. kalau dihidupkan nah, seperti ini, ya, kelihatannya untuk tegangannya, tegangan AC ini, untuk tegangan DC ini, untuk uh, dioda kontinuitas, uh, kemudian hambatan untuk kapasitor, untuk frekuensi, kemudian di sini ada. Persentase atau heavy duty ya, heavy duty apa namanya? Oke, okay. ini untuk arus dengan satuan mikro ampere, ini arus mili ampere, ini arus ampere, satuannya. Oke, okay. ini ring, ring ini adalah dimana komanya ya? Kalau taruh di belakang maka dia nilainya ribuan, kalau taruh di depan puluhan ribu, kalau dihabiskan begini puluhan ribu. Kalau begini dia ratusan, ya ini puluhan dan satuan juga. Nah, ini ini ratu. ini puluhan, tadi itu satuan, ini ratusan, ini puluhan ribu, lebih ya. Oke, yang rel ini saya kurang paham karena buku petunjuknya tidak ada. Oke, hold ini untuk mengunci ya, mengunci nilai yang sudah ada. Select ini untuk memilih khususnya yang warna kuning ini warna kuning ini warna kuning jadi untuk memilih ya oke ini untuk dioda ada gambar dioda di sini kemudian ini untuk hambatan ya ini untuk hambatan satuannya mega ohm ya ini untuk kontinuitas seperti itu yang akan kami praktekkan adalah yang ini karena ini lebih lebih terang eh, apa namanya LCD monokromnya teman-teman Oke okay. Yang pertama adalah tegangan Untuk kelihatan ya Yang mudah-mudahan kelihatan Saya turunkan dulu kalau nggak begitu kelihatan ya. Ini juga cukup lama Ini harganya sekitar 500 ribuan ya teman-teman Cukup cukup mahal Untuk ukuran saya ya Untuk ukuran teman-teman mungkin berbeda lagi Oke okay. belakangnya ada tempat begini tempat sandarannya oke okay, saya akan nyoba dulu untuk tegangan langsung aja kita ringnya kita masukkan ke yang puluhan ribu oke okay. tegangan listrik PLN yang di listrik PLN yang bisa kita ukur uh, cycle duty-nya uh, mudah frekuensi dan tegangannya. Oke, okay, sudah masuk. What? Ya, 227 volt. Asik. Kalau ringnya diganti Sama aja ya, kemudian Saya cabut dulu, saya akan nyoba ke frekuensinya Ya 49,99Hz Atau sekitar 50Hz 50% Oke okay. Oke okay. Cukup ya untuk yang listrik PLN Kemudian untuk yang dagangan DC, oh arus, arus, bentar, bentar, arus PLN, bisakah langsung begini? Arus PLN kan tidak begitu besar ya, sekitar, kalau di sini, sekitar 4 amperean, apakah bisa begini? Langsung, ya langsung bisa begini, teman-teman, di situ 2,3 ampere. Kelihatan ya, teman-teman, ya, kelihatan ya, 2,3 ampere, arusnya, berarti ini. Uh, daya listrik di sini sekitar 450-an Oke, okay, kurang lebih ya Atau pakai miliampere 23 miliampere ya sama aja sih pakai mikro Oke okay. agak okay. lama Dua okay, 2,3 ya Oke okay, teman, teman, begitu Kemudian yang akan saya coba juga untuk tegangan DC untuk baterai dengan DC ya. 1,5 volt. Ya. Ada tanda negatif karena memang terbalik. Kemudian kalau begini 1,5 volt. Apakah harusnya bisa langsung dites begini? Arus itu kan muatan yang bergerak. Karena ini tegangan DC mungkin nggak bisa, ya nggak bisa ya, enggak muncul ya. Ada sudah mikro ya. Berikutnya adalah ke kapasitor dulu. Katanya di beberapa tutorial tuh saya lihat ini hanya bisa atau mampu kapasitasnya itu sebesar 100 mikrofarad saya coba 100 mikro farad min plus ini masih baru elkonya. Ya oh ya ada ada jeda ya kok gini nih ya, ya. mungkin harus diisi dulu coba diisi ini pakai apa ya ya dari kabel dulu ya sebentar teman, teman saya akan isi dulu muatannya mudah mudahan uh, bisa ada sesuatu tapi kalau yang baru baru itu tidak usah diisi ya tembak aja ini coba dulu beberapa detik Oke okay, sudah. Mudah-mudahan ada muatan. Oke, okay, taruh dulu. Tetap ya. Anggap aja rusak ya. Apa kurang besar? Karena ini satuannya nano ya, ya. Anggap aja rusak <laughs> Oke okay, berikutnya teman-teman eh, Ini Kalau untuk Kontinuitas Oke okay. Dioda Katoda ke plus Anoda ke ini Nggak Ada eh belum ya tidak ada reaksi, oke, okay. 0,494 di sini satuannya volt. Kalau di tempat lain tidak ada satuannya, oke okay, berarti ini, oke. Okay. setelah itu untuk hambatan. Ini saya contohnya punya 10k, 10k ya, coklat, hitam, orang itu 10k. Mencari otomatis. 9,71 kilo ohm oke okay. cukup bagus ya temannya -teman untuk ininya hambatannya oke okay. oke okay, teman, teman sekian dulu uh, penjelasan dari saya mengenai avometer uh, ini yang bagus ini menurut saya oke okay. apabila ada salah kata salah ucap saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sedikit dari saya ini bisa menempat dunia akhirat buat teman-teman semua. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.